Doa Ketabahan dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Allah tumpuan hidup kami. Yesus telah Kau tampilkan sebagai teladan ketabahan di dalam pencobaan dan penderitaan. Berpola padanya. Gereja pun tabah tak kalah mengalami penganiayaan. Pandanglah kami yang sedang dalam kesulitan dan kecemasan, yang dirundung susah dan merasa tertekan. Berilah kami ketabahan agar kami dapat menghadapi semuanya ini dengan tabah hati, tidak mudah mengeluh, apalagi putus asa. Bukalah hati kami agar dapat melihat tuntutan dan kebijaksanaanmu sendiri Di balik semua penderitaan ini Demikian juga kami mohon berkatmu Bagi teman-teman yang sedang patah semangat Karena beban hidup yang amat berat Jadilah engkau penopang Supaya mereka pun tetap tabah seperti Yesus telah dan ketabahan kami Dialah Tuhan dan pengantara kami Amin Bapa kami yang ada di surga Dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu